Halo teman-teman, kali ini aku mau sharing resep opor ayam kuning Pertama-tama kita siapkan dulu ayamnya Kita potong menjadi beberapa bagian sesuai selera dan kita cuci bersih Kemudian kita siapkan bumbunya Daun salam, cabai rawit, kemiri, bawang putih, bawang merah, laos, daun bawang, jahe, dan kunyit selanjutnya yaitu santan kelapa dari sasa kita siapkan ciri dan bumbu selanjutnya yaitu kita masukkan ketumbar secukupnya dan juga garam secukupnya kemudian kita tumbuk hingga halus Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita siapkan tadi dan kita tumbuk hingga halus Taraaa, bumbunya sudah halus Dan kemudian kita ambil bumbunya Kita siapkan wajan panas Dan masukkan bumbunya sambil kita aduk merata kemudian kita potong-potong daun bawang juga tomat kita masukkan ke dalam wajan masukkan juga daun sereh ke dalam wajan yang sudah digeprek Nah selanjutnya kita masukkan potongan ayam yang sudah dicuci bersih tadi ke dalam wajan Kita beri air secukupnya, dan masukkan santan sasa. Kita beri lada bubuk secukupnya, lodeh secukupnya, dan aduk merata. Kemudian kita masukkan cabai rawit utuh Kita aduk merata Dan tunggu hingga matang Alhamdulillah sudah selesai, opor ayam kuning siap disajikan. Teman-teman bisa coba di rumah ya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.